Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini ada sebuah kabar spesial banget ya dari Indosiar Kita lihat aja di unggahan terbaru, laman akun Instagram Indosiar mengunggah sebuah postingan, tipe perempuan idaman Wow, Alhamdulillah persahabat ya, Bunda Lesti Kejaran ini masuk di tipe perempuan idaman, disandingkan dengan Icha Anissa Les idea pekerja keras, tuh, bersahabat ya, Masya Allah Dan disimak juga di kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosiar Buat kalian yang masih merasa belum percaya diri sebagai perempuan Nih, mimin kasih beberapa tipe perempuan idaman yang mungkin salah satunya kamu miliki Diklik lagi yuk, kalian termasuk tipe yang mana nih Nah, buat kalian yang tertarik dengan dunia perempuan Jangan lupa follow bun.liveentertainment, bersahabat ya ini sih luar biasa banget, idola kesayangan Bunda Lesti masuk juga nih di tipe perempuan idaman Masya Allah, komentar pun banyak sekali Banyak respon yang diberikan oleh para sahabat Leslar Salah satunya dari akun Wartini Melak mengatakan Lesti bekerja keras demi keluarga dan sekarang diangkat derajatnya menjadi bintang ibu kota Gadis kampung yang dapat pangeran tampan Semoga hidup mereka selalu bahagia Wow, Masya Allah banget ya ini berkat doa-doa yang sangat luar biasa, tulusnya dari orang-orang baik yang selalu mendoakan, mensupport, mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Bila. Untuk berikutnya, persahabat kita lihat juga, kembali bukpol, persahabat ya. Ini mewakili dari seluruh fans. Karena nggak terima banget ya Kalau Leslar Lovers itu dikatain Hanya menang di Youtube gratisan Kita lihat bersahabat Di sebelah kalimat caption yang dituliskan oleh Bu Vol. Streaming Youtube itu pakai kota loh Dan beli kota buat ke Leslar itu Emang nggak kaleng-kaleng Kokek sehina itu ya, Nibopol jembrengin sultan-sultannya Lesla Lovers yang udah mencetak prestasi. Bahkan gak segan-segan, Lesla Lovers berdonasi jutaan rupiah untuk sebuah program yang mungkin fanbase-mu belum pernah lakuin, Lesla Lovers nih bos. Catatan, belum lagi kalau hari raya Les Lovers bagi-bagi THR buat semuanya yang dibagi-bagi gak kaleng-kaleng. Perorangan dapat satu juta Sultan gak tuh para lovers bukan mau pamer faktanya memang begitu level lovers ada obat kalau urusan Sultan Sultan mah kita flashback persahabatnya dengan kalimat komentar yang diberikan salah satu akun netizen akun haters maksudnya persahabat ya yang selalu menghina yang selalu menyudutkan persahabat terutama selalu menyindir Leslaw Lovers, dikatain Leslaw Lovers persahabatnya hanya menang di Youtube gratisan, katanya tuh wow, bukwal sampai marah banget ya ini mewakili dari fans Leslar nih Bukval, masya Allah, mudah-mudahan kekompakan dari fans sejati tetap solid untuk mendukung yang terbaik karya-karya dari idola kita, coba kita lihat ke slide berikutnya ini sih luar biasa banget ya masya Allah. ini bukti-bukti nyata bahwa Lesti ini banyak sekali dokumen dari fans yang sangat luar biasa, masya Allah. Les lover juga bungkam haters Lesti Bilar. Fan best terkuat di Indonesia itu bangun masjid di desa. Tuh, les lover saja disebut bahwa fan best terkuat di Indonesia ini salah satu bukti yang menunjukkan bahwa lar lover Lovers itu sangat kuat, masya Allah. Untuk berikutnya, para sahabat kita lihat nih, ada vitamin bahagia yang kita dapatkan. Alhamdulillah, postingan foto baru muncul. Ini sesi foto ketika semalam ya Masya Allah luar biasa Tentunya tahap bisa berkata-kata hanya bisa menyebutkan Masya Allah untuk Leslar Mudah-mudahan bahagia, mudah-mudahan selalu sehat, rumah tangganya langgeng Dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin Dan kita lihat persahabat yang momen ini pun diripas kembali oleh akun Leslar underscore seek Di sini banyak sekali tanggapan komentar, banyak respon yang diberikan Salah satunya dari akun Nanik83 Masya Allah, dek, kamu itu cantik, manis, bikin kangen terus, sumpah, gak peres. Katanya tuh, masya Allah, banget ya, dukungan yang sangat luar biasa selalu diberikan dari orang-orang baik yang tulus mencintai Leslar. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga ke komentar lain like. dari akun Dina Dharma Putra mengatakan. Olalah, oh enaknya puna, punya istri kecil, imut, dan langsing gini ya. Bisa dikekep semua badannya. lah. eka masuk buat apa-apa. Udah kena perut ketemu perut katanya tuh Masya Allah banget ya. <laughs> ini luar biasa pokoknya. Lesnar the best. Wow. Kita lihat juga ke momen postingan berikutnya. Aduh, ini momen ketika... Papa Bilar nyanyi, dipeluk dari belakang oleh Bunda Lesti... ...dan perhatikan tangan Dede Lesti ke Ciora, ...ini ditaruh di dadanya Papa Bilar. Ini romantis banget ya. Banyak sekali korban-korban... ...keromantisan dari Leslar pastinya. Berikutnya kita lihat. dulu manjanya. Alhamdulillah bersama dia persenangan foto yang ditunggu-tunggu oleh warga Konohan... ...semalam akhirnya muncul nih. Foto cute, foto romantis yang bikin baper semua orang. Dan kita lihat juga keunggahan dari Nunan Score 2N Ini mengunggah sebuah postingan momen kebersamaannya dengan Leslar ya Kita salpuk juga dengan kalimat caption yang dituliskan di postingan ini Masya Allah gemes lihat pasangan Leslar Terima kasih Dede Lesti dan Bilar Sudah mengundang di acara silaturahmi dan temukangan anak D.A. dan Lida. Bunda Lacey the best banget ya, mempertemukan semua kawan-kawan seperjuangan seprofesi. Mudah-mudahan silaturahmi terjaga dengan baik. Amin. Dan kita lihat juga ke momen berikutnya, ini bonus ya untuk kita semua. Perhatikan ketika foto bareng Nuna 2N, Bunda Lacey, Papa Bilar, menunjukkan keromatisannya tuh. Bunda Leslie sampai dipeluk erat ya oleh Papa Bilar. Insyaallah Allah sepertinya memang nggak bisa jauh-jauh dengan Bunda Lesti nih Luar biasa Doakan selain terbaik Kita sebagai fans sejati harus tetap optimis Tetap fokus dengan satu tujuan kita Doakan support Dan selalu mendukung karya-karya dari Lesti dan Rizky Bilar Kita masih menunggu kejutan vitamin terbaru berikutnya Jangan kemana-mana total stay tune